Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in Wa ala umuri dunya Wa al-din Wa salatu wassalam Wa ala asyrafil anbiya Wa al-musali Wa ala alihi wa Wa mawala Subhanaka la ilmalana Illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim La hawla wa la quwata Illa billahil alihi al-lazim Suwaih minma suwaih matruhimakumullah Alhamdulillah kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan Bulan yang penuh ampunan Bulan yang penuh keberkahan Yang mana pada bulan ini Allah membelebu para setan Kemudian Allah membuka pintu surga selebar lebarnya Dan Allah menutup pintu-pintu neraka Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Iradah wala Ramadan Kata Rasul, apabila datang bulan dalam Ramadan Sufi dari syahatin maka setan-setan dibelenggu. Wafutnya tabuah buljana. Kemudian pintu-pintu surga dibuka. di buah benar. Dan pintu-pintu neraka. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian. Mumpung kita sekarang sedang di bulan Ramadan. Tingkatkanlah kualitas ibadah kita kepada Allah. Tingkatkanlah kualitas takwa kita kepada Allah. Perbanyaklah mohon ampunan. Perbanyaklah zikir. Dan jangan lupa untuk banyak berdoa. Karena apa? Karena doanya orang yang sedang berpuasa itu. Mustahil Allah tolak kata Rasul. Salah satu rahmatahum ada tiga golongan manusia. Kata Rasul itu, yang mana ketika ia menandakan tangannya ke langit, ia berdoa kepada Allah, maka mustahil Allah tolak doanya. Siapa mereka yang pertama itu? Asaun Hatta orang yang sedang berpuasa hingga ia berbuka. Selama orang itu berpuasa, kemudian ia menandakan tangannya ke langit, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah maka pasti Allah akan mengijabah doanya. Nah, mumpung kita sekarang sedang di bulan Ramadan, yang mana pada bulan ini Allah memerintahkan kita, Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, maka manfaatkanlah waktu puasa kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Minta apa yang kita inginkan kepada Allah. Jangan sampai momen puasa ini kita hanya lakukan dengan perbuatan yang sia-sia. Seperti misalkan hanya main HP saja ataupun tidur saja, nah, biar cepet jadi tidur aja, jangan seperti itu. Karena itu akan sia-sia gitu. Tapi manfaatkanlah waktu puasa kita untuk banyak berdoa kepada Allah. Berdoa untuk diri sendiri, mintalah apa yang kita inginkan kepada Allah. Karena Allah itu Maha Kaya. Ketika Allah memberikan sesuatu kehambarnya itu, mustahil gitu. Allah itu berkurang. Apa yang Allah miliki itu tidak akan berkurang. Allah itu Maha Kaya. Berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk orang yang kita sayangi, berdoa untuk orang yang menyayangi kita, juga berdoa untuk negeri ini, negeri Indonesia. Semoga Allah menjadikan negeri ini negeri yang beldatuntaii buntoro buntungpur. Kemudian yang kedua, golongan orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah adalah al musafir hatta yarji, orang yang sedang dalam perjalanan hingga ia kembali. Nah telah menjadi tradisi di negeri kita ini, negeri Indonesia bahwa setiap menjelang akhir Ramadan itu mungkin saya ataupun kalian yang sedang menonton pasti gitu bukan pasti mungkin akan melaksanakan yang namanya mudik lembaran nah ketika mudik lembaran nanti gunakanlah waktu saat kita sedang dalam perjalanan untuk banyak berdoa kepada Allah jangan kita gunakan hanya untuk main HP saja tapi kita gunakan untuk banyak berdoa kepada Allah karena apa? karena doanya seorang musafir itu tadi kata Allah dan akan ditolak mustahil Allah tolak doanya kemudian yang ketiga golongan orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ad ah doanya orang yang terzolimi doanya orang yang teraniaya. ini sangat berbahaya jangan sampai kita melakukan sesuatu perbuatan kepada saudara kita Kemudian saudara kita itu tidak terima, saudara kita itu meras merasa terzolimi, itu bahaya. Dan sampai nanti saudara kita itu berdoa keburukan kepada kita. Nanti Allah hijabah. karena kenapa doanya orang yang terzolimi itu? Antara dirinya dengan Allah itu tidak ada hijab. Ketika hijab berdoa, maka pasti Allah kabulkan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada waktu, kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti dari sekarang. Jangan menunggu datangnya lebaran. Ini yang kebanyakan salah. Jangan menunggu datangnya lebaran. Karena apa? Karena kita tidak tahu sampai kapan lagi. Sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Apakah kita lebaran nanti akan hidup? Masih hidup? Ataukah Allah sudah menjemput kita? Allah sudah memanggil kita? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian Mohonlah maaf dari sekarang mintalah maaf kepada saudara-saudara -saudara kita Yang pernah kita Merasa kita itu pernah berbuat Kezoliman kepadanya Segeralah minta maaf Kata Rasul itu Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum matimu Maka kita memanfaatkan Waktu kita ini ketika hidup Untuk meminta maaf kepada saudara-saudara kita Yang pernah kita berbuat kesalahan kepadanya jangan ya, sampai nanti kita sudah meninggal kemudian kita belum meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zulimi itu nanti balasannya akan di akhirat lebih berat lagi oke kemudian ada sesuatu yang bisa menjadi penghalang dari doa itu mungkin saudara-saudara bertanya saya sudah berdoa saya dulu sering berdoa ketika puasa tapi kenapa doa saya tidak dikabulkan saya dulu sedang perjalanan kemudian saya berdoa tapi sampai sekarang doa saya tidak dikabulkan itu hati-hati kita perlu mengoreksi diri kita apakah ada sesuatu yang menghalangi kita agar aga, ada, apakah ada sesuatu yang menghalangi kita sehingga Allah tidak menyinjaba doa kita ini perlu menjadi bahan perhatian kata Rasul itu Rasul itu pernah menceritakan seseorang yang menempuh perjalanan perjalanan jauh kata kata Rasul itu menceritakan seseorang yang sedang menempuh perjalanan jauh Asya al barok rambutnya kusut penuh debu Ya Mubidu Yadayi Ila Sama ia menandakan tangannya ke langit Ya Rab Ya Rab Ya Allah Ya Allah ya tapi kata Rasul wa matamuhu haram makanan yang dimakannya adalah makanan haram wa masyribuhu haram minumannya adalah minumannya haram wa malbasuhu haram dan pakaian yang dipakainya adalah pakaian haram wa Bil haram dan apa yang ada di dalam perutnya itu adalah makanan yang haram, maka bagaimana mungkin kata rasul permohonannya akan dikabulkan? Ini menjadi sebuah perhatian yang besar, jangan sampai ada dari makanan kita, rezeki kita yang kita dapatkan secara tidak halal, karena itu akan berpengaruh besar kepada doa yang akan kita panjatkan kepada Allah. Allah akan menanam doa kita gitu, ketika terdapat makanan dan minuman misalkan dan juga pakaian yang kita dapatkan secara tidak halal karena itu, marilah kita bersihkan diri kita dari semua itu di bulan suci ini kita tingkatkan kualitas kita kepada Allah kita banyak memohon ampunan kepada Allah atas apa yang pernah kita lakukan di tahun sebelumnya kita mohon ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni kita dan tanamkanlah sebuah keyakinan pada diri kita itu bahwa ketika kita berdoa kepada Allah kita menandakan kedua tangan kita ke langit setelah berdoa itu tanamkan dalam diri kita itu bahwa Allah itu akan menghijabah doa kita. Karena Allah itu mengikuti prasaka hambanya Ketika kita berfungsi kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa kita, maka pasti Allah pun akan mengabulkan doa kita. Tapi sebaliknya, kalau kita ragu, kita tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah itu... Allah oh, kayaknya gak bakal ngabulin doa kita nah itu hati-hati seperti itu karena Allah itu mengikuti perasaan hambanya. kalau ada yang berpikiran bahwa Allah tidak akan mengabulkan doanya ya pasti Allah akan tidak akan mengabulkan doanya saudara saudara sekalian mungkin hanya ini ada apa saya sampaikan O Zurmakila Walatan Zurmankola lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang salah Mohon dikoreksi di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. bila taufi kuali daya. Khirul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.